Ayat tadi ini juga akan menjelaskan, ya. Wa ya, begitu ada manusia, ada karena cintanya Allah, dan manusia kita mengada juga karena cinta. Dari awal, manusia itu karena di alam sebelum manusia hadir di sini, ya, manusia tidak terpisah dari Allah karena cinta terus ini. Begitu di alam dunia, dia terpisah dari kekasihnya, di situ penderitaan manusia yang Rumi membayangkan menamsilkan dengan seruling itu. Nah itu, itu derita yang berkepanjangan. Cuma ada orang yang sadar tentang derita ini dan dia terlalu mencari induknya. Ada orang yang tidak sadar karena tertutup dengan dunia, tidak mencari induknya. Yaitu orang-orang yang sebetulnya kanak-kanak. Kanak-kanak dalam pengertian sufi ya. Orang yang kanak-kanak terus, gak pernah dewasa. Karena disibukkan dengan dunia, tidak mencari induk. Tapi orang salik, orang arif, begitu di dunia dia tahu. Dia mengalami penderitaan kenapa? Karena dipisahkan dari dari kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam rintihan mencari kekasihnya. Karena itu doanya dilakukan dengan cinta, munajatnya dengan cinta, ibadahnya dengan cinta. Ya, karena dia tahu bahwa dia dicintai oleh zat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang lupa seperti yang tamsil yang menarik kata Rumi, saya pernah jelaskan juga yaitu tamsil tawanan kata Rumi kalau ada tawanan e, ditawan maka yang inget yang inget terhadap kampung halamannya itu orang-orang dewasa karena dia pernah tinggal di satu tempat dia pernah bercocok tanam di situ dia pernah bekerja di situ dia hidup di situ tumbuh di situ tapi yang tidak inget siapa siapa yang tidak inget anak kecil anak kecil nggak ada dia dia tidak terbayang loh dia kecil apalagi masih bayi Mau dibawa kemana aja dia nggak ada, dia tidak terbayang kampung halaman itu. oh dia masih kecil, dia punya temen nggak ada temennya oh, dia. Dia berurusan dengan dirinya sendiri. Nah Rumi di sini memberi pelajaran sebenarnya kebanyakan manusia itu masih kanak-kanak karena dia lupa terhadap kampung halamannya, lupa kepada kekasihnya. Nah. <tuh> yang kelima, urgensi yang kelima. Banyak orang tertutup untuk mendengar dan memahami tentang hakikat nabi. Ya, ya, Ini penting karena hijab kebir dan gurur. Kenapa ada hijab kebir dan gurur? Kenapa Rizki memahami nabi ini termasuk inayah hosiq, sebuah tawajuh perhatian khusus dari Allah, dan termasuk Rizki yang khusus? Enggak, karena Rizki yang khusus, nggak semua orang dapat syarat untuk kamu supaya bisa memahami Nabi, jangan sombong gak boleh ada kibir, gak ada gurur sombong, gurur, gurur itu orang sombong karena ada kelebihan ini penyakitnya ulama penyakitnya orang-orang yang mengklaim ulama seperti saya saya sih belum berani mengatakan saya ulama saya pengajar aja, pengampanya cinta aja saya tidak siap untuk disebut ulama ulama ini bukan sembarangan innama yakshallah min ibadil ulama lu. Yang takut kepada Allah itu ulama. Oh, ulama nggak takut sama Allah ya bukan ulama, ngelama, namanya. <laughs> ulama, ulama makan. <laughs> ulama. <laughs> Allah. Iya <laughs> iya. Surat Al-Waqi'ah nanti bisa dilihat ayat 67. Belnah mahrumun. rumun. Nanti di akhir-akhir, orang-orang ketika disingkapkan, seluruh rahasia disingkap, ada orang-orang yang menyesal. Nahnu mahrumun, kita terdegah, kita terhalang. Kita diharamkan dari apa? Dari memahami hakikat. Kalau ente ditanya, apa musibah terbesar yang terjadi pada manusia? Mungkin setiap orang akan jawabannya berbeda-beda. Tapi kalau anda ditanya, musibah terbesar bagi seseorang adalah ketika dia tidak memahami hakikat kebenaran dan umul hakik hakikatul hakik hakikatnya hakikat yaitu kanjeng nabi ya yaitu memahami rasulullah ini kunci miftah kalau orang sudah paham kanjeng nabi bukan hanya sekedar paham di sini loh ya di otak ya kalau masuk ke hati berubah orang itu karena rasulullah ini nur dan rasulullah itu tabib, sholawat solawat kita baca lihat ya tibil gulubi dan dia adalah cahaya mata, cahaya hati, tibil gurub. Dia itu, tapi Rasulullah itu lah orang baca maulid acara, berbagai acara mengenang maulid nabi dan hampir tiap tahun melakukan, tapi masih memelihara dalam dirinya penyakit hati. Loh, berarti Rasulullah nggak ada di hatimu? Rasulullah, kamu masih sakit, kok Terus pertanyaannya, berapa lama Rasulullah mengobati? Jadi ada orang yang sebenarnya yang salah dokternya atau nih pasiennya? Orang biasanya kalau ke dokter, ini dokter spesialis. Sekali dua kali pasti sembuh. Lah ini orang kok tiap tahun ke dokter. Ini sebentar-sebentar ini. Dan penyakitnya penyakit apa dulu ini? Wah ini gak bisa diobati. ini. Salah satu penyakit yang gak bisa diobati itu adalah jahil. Bodoh tapi murakab. Kalau orang bodoh dalam pengertian dia tahu dirinya bodoh, itu itu nggak masalah. Orang bodoh dan tahu dirinya bodoh. Tapi ada orang bodoh, dia tidak tahu dirinya bodoh. Nah, ini namanya jahil murokab, bodoh yang dobel. Jadi dengan kata lain apa? Merasa pinter bodoh tapi merasa pinter Ini menteri. Jadi dia salah satu, anak katakan ini penting ya. Salah satu kenapa orang terhijab dengerin. Salah satu kenapa orang terhijab dari memahami Rasulullah karena ada sombong, karena ada gurur tadi sombong dan gurur. Kalau sombong sifatnya umum, kalau gurur ini penyakit, hanya orang-orang elit yang punya kedudukan, yang punya status sosial. Ini namanya gurur. <tik> Yowes, ya, <tik> <tik> <tik> nah Rasulullah adalah induk kebenaran. Ummul haqa'iq. Ummul kitab. Kenapa disebut dengan Umul kitab? Induknya kitab. Karena apa? Seluruh Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Rasulullah mengatakan apa? Uti tu Jawamiul kalim Seluruh pengetahuan itu ada pada aku. Ilmu al-awalin wal-akhirin. Ilmu orang-orang dahulu dan yang akan datang, aku tahu. Saya pernah jelaskan ya. Ini menurut saya Anda bisa terima, bisa tidak. Kenapa? Rasulullah ketika di to'if dilempari orang-orang itu ya Rasulullah mengatakan Allah Mahdi Qaumi berikan petunjuk padahal dilempari berdarah-darah dan malaikat katanya menawarkan kan untuk menimpakan gunung kepada penduduk to'if itu karena saat itu Rasulullah menggunakan ilmunya Rasulullah tahu ketika ini dengerin ketika Rasulullah menggunakan ilmunya bukan hanya tahu batinnya orang ini disulbi orang ini sampai tujuh turunan lebih Rasulullah tahu Lu kok bisa begitu lo menandingkan. lo Allah menghendak, kok. Allah menghendaki Rasulullah alim dan semua wa'al nanti akan kita bahas. Wa'allama Adamul Asma kullaha. Adam diajarkan kepada Adam, Adam ini bisa nabi, bisa juga adalah nau nabi, nabi ya spesies manusia, yaitu manusia. Ya. Mengajarkan kepada Adam apa? Al Asma seluruh pengetahuan tanpa terkecuali. Jadi Rasulullah kalau menggunakan ilmunya, ya bisa Rasulullah. Cuma kadang-kadang Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya dalam tanda kutip, Rasulullah Kaanahu tidak menggunakan ilmunya. Wailah Rasulullah sudah tahu kalau misalnya musyawarah perang posisi di mana di mana. Kalau mau menggunakan ilmunya, nggak perlu musyawarah Rasulullah. Itu ini yang saya fahami seperti itu. Mangga kalau antum punya pemahaman yang lain nggak masalah. Nah. Ya. bel mahrumun. Jadi ada orang-orang yang tercegah dari memahami Rasulullah karena hatinya tidak bersih. Ya tadi ada sombong, ada hurur. Ya. Surat As-Su'ara ayat 212. Innahum anisam ila ma'zulun. Ini lebih parah lagi. Buru-buru mendapatkan ma'rifat, sekedar mendengar saja tidak pernah. Maka sebuah pengetahuan itu ilmu itu makrifat itu ketika benar ada orang-orang yang diizinkan untuk mendengar, ada orang-orang yang dengar aja nggak pernah buru-buru memahami. Bagaimana mau bisa memahami? Karena salah satu syarat ilmu itu kan mendengar. Ini pendengarannya aja udah dikunci. Iya, tidak mendengar, tidak mau mendengar, ya, tidak punya kesempatan untuk mendengar. Alhamdulillah kita semua mendengar kecuali Iya. <laughs> Karena itu dalam Al-Qur'an dibedakan antara sama' dan istimak mendengar biasa ada istima'. Ulul albab ulul albab diminta oleh Allah SWT, untuk apa? Bukan sekedar mendengar, istima'. Alladzina <saan> <saan> yastami'unal kaula, Yastami'unal kaula itu begini. Nah, ini ketika ada pembicara di sini jangan lihat siapa embel-embelnya. Siapapun dia ketika berbicara kosongkan dirimu Kosongkan otakmu. Saya nawe itu ingin dengar orang ini. Ada kebenaran enggak di dalam orang ini? Ya. Ini namanya istimewa. Siapa Ini namanya mengambil hikmah. Tapi kalau sudah di otak kamu, orang ini buruk, dia punya pandangan seperti ini di sini. Jadi sudah membuat batas di sini. Ini bukan mendengar namanya, meskipun secara tuhan dengar. Apalagi sudah datang mencari kesalahan orang. Uah sudah tidak memenuhi syarat untuk mendengar pertanyaannya berapa banyak di antara kita orang yang istima itu yang mendengar mencari kebenaran itulah ulul albab yastami'unal kaula fayad tabi'una ahsana karena bisa jadi orang yang paling bodoh, orang yang kamu anggap sesat itu adalah dia membawa hikmah, tapi karena kamu sudah di mindsetmu, di otakmu itu negatif, kamu gagal mengambil hikmah itu ya Saya kasih contoh begini, saya kasih pertanyaan, coba jawab dengan tegas. Ketika ada satu preman, dia terkenal pemabuk, dia terkenal pencuri, dia pezina, misalnya memberitahu, ya, memberitahu bahwa rumah salah so rumah kamu misalnya, rumah kamu terbakar, ini punya pandangan gimana? Apa yang nanti lakukan? ini percaya atau tidak? Ndarul, nanti, siapa nama-nama? Siapa namanya? Sama namanya? Asim. Asim, apa yang Teh lakukan ketika ada orang seperti itu memberitahu Ente, rumah Ente atau rumah tetangga Ente kebakaran? ragu-ragu. Pak Ujang sama. was was dan ragu. Ente, ada yang punya jawaban berbeda? Hah? Ini loh anak bilang. Tabayun. kita ini alafu ya. Kita beragama, kita beragama tidak jarang kita menggunakan ini, ya. Islam itu menghormati akal. Cross check, benar. Nih, Islam tidak melihat siapa yang bawa berita. Perhatikan ini penting. Nih, dengeri nih, ini penting ya. Ini anak kemarin anak sampaikan di ataqwa ke ibu-ibu, jawabannya hampir sama semua. Kita ini beragama nggak gunakan ini, ya, ini Al-Qur'an, ini ayat mujizat loh ini. Ini disampaikan kapan ayat ini sudah 1400 tahun 1400 tahun yang lalu. Kalau ayat ini saja diamalkan, is akan lahir tokoh-tokoh Islam yang luar biasa, peneliti-peneliti orang-orang cerdas akan lahir. Ini ayat yang terbengkalai sampai hari ini. Eh, timbulnya hoax ini gara-gara ini. Ini ayat ini enggak difahami Ida jah akun fasikun kalau ada datang orang fasik siapa orang fasik itu orang yang melakukan keburukan dosa besar di depan orang, mabuk depan orang, zina depan orang, nggak malu-malu itu orang fasik bawa berita bukan anal lo ya, bukan anal ya, ini orang fasik lo ya. Fasikun bina batabayanu tabayun, itu apa? Taba. dicek dulu tadi kebakaran langsung itu nggak percaya, tiba-tiba kebakaran. Anaknya lagi tidur, jadi korban. Siapa? Siapa yang disalahkan? Tadi yang bawa beritanya si itu sih Nah... Jadi Islam mengatakan apa? Jangan lihat siapa yang bawa berita. Cek dulu. Karena apa? Bisa jadi kali itu dia benar. nah Supaya itu selamat. Karena akal itu menghitung apa? Akal selalu menghitung apa? Akal itu menghukumi. Eh, kamu harus menghindari keburukan. Maslahat. Itu analisa akal. Dan Al-Quran menghargai itu. Tapi hmm. akal dengan batin biasanya bicara batin dulu. Nah, itu gak ya. boleh. Kita mengikuti ya, perasaan ya. gak bisa. Ketika ketika ada kabar itu pasti hati itu udah. Nah, nah, karena nanti kan, kan melihat dohir orangnya kan. Ini juga. orang dan kalau melihat ketika dapat orangnya berkabar, pasti gak kalah dulu batinnya. Ya, gitu. makanya Bukan. Akal, itu. Bukan. Nah, biasanya orang ya, itu juga. terbawa perasaan. Nah, ya. jangan berperasaan. Tadi, ya. kelihat ya. orang tadi, jangan melihat orang-orang ya. ya melihat orang secara dohirnya, wah ini orang fasik, pezina. Umbah berita bisa jadi enggak. Jangan tolak dulu. Cek dulu. <tuk> Oke. Oke, lanjut dikit ya. selalu <tuk> Nabi. Kata Rumi apa? Akal, eh, saya terjemah. Ini dalam syairnya Rumi saya terjemahkan aja. Akal kurbankun bibisi bi si Mustafa, hasbiyallahu ke Allahu amkafa. Kata "rumi" apa akal korbankan, akalmu sembelih, akalmu di hadapan Nabi. Jangan sok pinter di hadapan Nabi, jaga adabmu di hadapan Nabi. Hasbi Allah, katakan cukuplah Allah sebagai saksinya, sebagai pemberi ilmu. Kamu jangan menjadi seperti Kanaan yang nentang yang sok pinter sok tahu kebenaran sok tahu jalan keselamatan kan An kan begitu kan ayo ayo nak ikut aku nak sa ilal Jabal, saya akan pergi saya bisa ngerenang makanya kata Rumi apa kata Alimah Arifat andaikan kan An nggak bisa berenang selamat dia berarti apa kadang-kadang ilmu ini bukan mendekatkan orang kepada Allah justru menjauhkan orang dari Allah kenapa yang punya ilmu hatinya kotor ini contohnya kanan bisa renang gara-gara renang malah dia tenggelam. Coba dia nggak mau nggak bisa berenang ini namanya kadang-kadang menjadi orang awam itu justru selamat. Iya orang yang merasa dirinya bodoh tubalakum selamat buat kalian. Tapi orang kalau sudah keminter, merasa paling bener merasa paling, ada kanan. Ya. Nah, kemudian kata rumi apa kamu tidak akan bisa memahami Nabi kalau tadi sombongmu hururmu tadi itu belum kamu bunuh bunuh sombongmu hilangkan sombongmu tawaduk di depan Nabi kamu akan paham siapa sebenarnya Rasulullah sehingga banyak cerita-cerita konyol yang dinisbatkan kepada Nabi Lalu orang mempercayainya Ya karena belum Nur Rasulullah itu nggak masuk di hatinya Rasulullah dianggap melakukan sebuah perbuatan Yang maaf, preman pun tidak melakukan itu Rasulullah melakukan itu Ya kenapa? Karena enggak. melihat Rasulullah seperti manusia biasa Bahkan lebih parah kadang-kadang dari manusia biasa Rasulullah ya Pusatnya kebaikan Nur Nah. Ini semua terjadi apa karena orang tidak tawadhu di hadapan Rasulullah. Nah. Yang keenam. Nah, ini kenapa kita membahas ini apa pentingnya? Saya menyebutnya dengan piramida emas atau segi tiga emas, segitiga emas. Apa segi segitiga emas itu? Yang pertama makrifatullah, mengenal Allah, di bawahnya persis mengenal Rasulullah ma'rifatu Rasulullah dan yang ketiga segitiga yang ketiga ma'rifatu waliyillah ini segitiga ini berhubungan masing-masing gak paham satu gak paham yang lain kamu kalau pemahamanmu tentang Allah gak jejeg, keliru, pasti pemahamanmu tentang Rasulullah keliru kalau kamu nganggap Allah Gusti Allah tidak sempurna maka kamu pasti menganggap Rasulullah tidak sempurna. Biasa lebih, lebih tidak sempurna. Kalau kamu nggak memahami Rasulullah, kamu akan melecehkan waliullah. Sehingga jangan heran orang-orang yang kemudian kok nggak percaya adanya wali. dan eh, Karena tidak paham Rasulullah. Belum selesai dia. Pemahaman dia tentang Rasulullah, buru-buru memahami waliullah. Karena itu menolak kewalian, karomah, cerita-cerita itu tentang kewalian dianggap dongeng aja, dibesar besarin dan lain sebagainya. Karena dia tidak memahami wilayahnya Rasulullah. Karena wilayahnya para wali itu adalah bagian daripada wilayahnya kewaliannya Rasulullah. Nah, ini pentingnya membahas ini. Kenapa kita bahas hakikat Muhammadiyah? Karena kita berusaha memahami hakikatul haqqa'iq yaitu Allah subhanahu Allah SWT dan kebenaran itu diturunkan kepada Rasulullah dari Rasulullah disebar kepada sub-subnya yang lain distributor-distributor kebenaran yang lain para wali dan lain sebagainya yang ketujuh, membahas, kenapa kita bahas ini ya, karena eh, saya lihat bahwa pembahasan ini seperti yang saya isyaratkan di tadi juga eh, banyak yang salah paham tidak dijelaskan dengan bahasa yang mudah dan populer, saya berusaha ya, bukan mengklaim bahwa pembahasan saya terlalu bagus sudah sempurna, tidak saya berusaha untuk menjelaskan supaya mudah dicerna difahami oleh banyak orang ya dan tidak membingungkan ini alasan yang ketujuh yang kedelapan ini tidak kalah pentingnya aktualisasi dan membumikan Nur Muhammad dalam kehidupan sehari-hari ini lebih penting cinta sebagai asas pola pikir dan pola sikap setelah itu, kita ketika berpikir, ketika bersikap, jadi kenizannya, timbangannya adalah cinta. Terutama dalam mendidik anak ya. Jangan pernah dengan kekerasan, sebisa mungkin dihindari. Meskipun kalau dengan kekerasan langsung berubah anak itu ya, karena takut. Tapi tidak akan permanen itu. Kadang-kadang menciptakan dalam tanda kutip dendam kepada orang tua. Kadang-kadang trauma berkepanjangan yang gak selesaikan apa. Anaknya selalu dimaki anak-anak itu nggak ada, anak bodoh itu nggak ada anak bodoh itu anak yang dibodoh-bodohin oleh orang tuanya jadi setiap anak itu cerdas tapi di sekolah gurunya mengatakan kamu bodoh, satu bodoh guru yang lain kamu bodoh, dua bodoh begitu pulang di rumah, ayahnya bilang kamu bodoh, tiga bodoh, empat bodoh kakak, adiknya, tetangganya ratusan bodoh lama-lama itu anak bilang Memang aku bodoh, percaya juga. Karena seratus orang, meskipun bisa jadi dia enggak bodoh. Karena seratus orang bilang, Hitler itu bilang apa? Kebenaran itu adalah kebatilan kali seribu. Itu kebenaran. Kalau yang menyuarakan kebenaran itu banyak orang, orang percaya. Kalau cuma sampai yang mengatakan saya baik, orang enggak percaya. Setidik, lawannya seribu, Habib Al-Kab. Sesat, tapi palkap, ya, lebih percaya banyak. Ini kebanyakan orang begitu. Orang lebih percaya apa? Banyak suara. Suara yang banyak itu menentukan. Kebanyakan orang. Nah, nah itu. Jadi anak-anak kita ini kadang-kadang korban dari suara yang batil tadi itu yang menganggap dia bodoh. Nah.